Denting piano, kala jemari menari, nada merambat pelan di kesunyian malam saat datang rintik hujan bersama sebuah bayang. Yang pernah teluh pakai, ha, ha, ha, ha. ha, ha, ha. hati kecil berbisik untuk kembali padanya. Seribu kata meng Ibu sesal di depan mata, seperti. Men